oke okay, kembali lagi bersama channel nyeseng-nyeseng mudah-mudahan berdarah dan sister siasat semuanya ya amin ya kali ini saya akan sharing cara mengganti uh, filter udara punya Yamaha Xeon GT 125 ya oke okay, di depan kita ini yang pertama uh, membuka bagian cover ini jadi bagian cover ini brosis harus membuka empat buah baut ya di sebelah kiri dan kanan Uh, yang bagian atas dua, bagian bawah dua, seperti itu sudah cukup setelah dibuka ataupun terlepas dari keempatnya. Silahkan langsung cabut saja ya bagian cover ini ya, seperti ini, tarik dan uh, terlepas. Seperti itu, jadi setelah terlepas uh, silahkan uh, lihat di dalam situ ada. Nah, ini ada uh, baut lagi, ini baut uh, kiri kanan penutup dari. Si filter udaranya Sion uh, GT125 ini Jadi bagian kiri ada 3 nah atas, tengah dan bawah Terus bagian kanan pun sama ya Atas, tengah dan bawah Kemudian ada satu lagi baut dia ya, Yang paling bawah itu baut utamanya ya hmm, Jadi menggunakan nah ini baut utama ini Menggunakan kunci pas ya Kunci 10 ya kunci pas sepuluh Seperti itu oke okay, uh, setelah terlepas silahkan cabut selang yang bagian ke mesin ini mudah kok ya bagian selang ini nah ini selangnya tuh ada penjepit gitu tinggal pencet aja nah ini penjepitnya tinggal pencet kemudian cabut saja seperti itu oke okay. oke okay, sudah terlepas ya semuanya sudah terlepas bagian tutup filter udaranya ini sekarang kita lihat nah ini dia penampakan dari filter udaranya sangat uh, Kotor sekali ya Ditambah kotornya itu kayak ada oli gitu ya Mungkin ini dari uh, apa ya disebutnya Dari mesin itu sendiri mungkin ya seperti itu Jadi kalau misalkan kita bayangkan Kalau tidak ada filter udara ini Bisa langsung masuk ya ke bagian-bagian uh, yang vitalnya Oke okay. setelah dirasa sudah terbuka semua Silahkan gunakan lap ya lap kain Dan juga brush ya atau kuas ya Ya intinya sih kita harus dibersihkan dulu bagian-bagian dirasa kotor karena ini ya enaknya kita betulin sendiri ya bukan masuk ke bengkel ya gini kita kita seenak kita gitu membersihkannya tapi ada bagian-bagian tertentu yang kita dibersihkan maksudnya seperti itu brother and sister Oke setelah uh, bagian tadi dibersihkan jangan lupa juga bagian penutup covernya ini nah bisa dilihat ya kotor dan e, berminyak ya seperti itu ini juga harus dibersihkan Oke setelah dibersihkan bagian ini juga pastikan semuanya bersih ya bebas dari kotoran-kotoran debu seperti itu dan e, bagian tutup koper ini juga dibersihkan ya ini sudah saya bersihkan ya cukup menggunakan e, lap kain sama brush ya ataupun apa kuas ya e, sepertinya ya intinya itu sih kita harus bersihkan dulu bagian-bagian nah, ini biasanya yang sangat kotor silahkan dibersihkan jangan sampai uh, kotor ya ataupun banyak debunya dan berminyak ya. intinya harus uh, telaten juga sih harus sabar seperti itu oke dan di sini saya uh, membeli um, apa ya filter ya filter udaranya ini ya langsung ya dari mahanya online sih belinya online sebenarnya ini juga bisa dibersihkan bekasnya gitu tapi Ah, saya pernah nanya juga ya nggak disarankan sih seperti itu jadi lebih baik beli lagi yang baru toh uh, harganya nggak nggak begitu mahal banget sih ya di kisaran uh, 70 ribuan lah gitu seperti itu nah untuk pemasangannya sendiri ya tinggal langsung aja gitu kan sesuaikan saja tinggal langsung pasang dan uh, sudah PNP ya emang bawaannya seperti itu intinya mudah sekali ternyata ya tidak perlu kita masuk ke bengkel belanjanya pun kita cukup di mobile phone ya dengan ya pihak online shop seperti itu brother and sister. Oke, setelah dipasang bagian filternya ini kita pasang kembali tutup ya ataupun cover dari filter udara Xeon GT 125 ini. Jangan lupa kiri kanan dan bawah satu itu bautnya harus terpasang. Oke, setelah terpasang semua sama mesin juga Sini, saya percepat langsung saja. Tutup kembali bagian cover ini ya. Pastikan kiri kanan harus presisi seperti itu. Setelah terpasang, silahkan ya baut kembali ya. Ada empat itu bautnya, ya, bawah dua bagian deck, ya bawah sama di atas dua. Oke, mungkin itu saja berdasarkan sister. Terima kasih, see you next time.